sağ olun teşekkür ederim ayna matkaplı komonda collection ayna matkaplı komonda collection ayna matkaplı komonda collection ayna matkaplı komonda collection ayna matkaplı aina mata di ati de كل <تصفيق> ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب كبيرا <تصفيق> Rabbana a'thim dzifaini min al-Adabi wal-anhum nan kabir. Kalau merontak-merontak saya tapi jangan keluarkan hijanya. Kalau kamu keluarkan nanti kamu. Saya minta sama Allah untuk membakar kamu. Rabbana atihim dzifaini min al-Adabi wal-anhum la nan kabir. Rabbana atihim dzifaini min al-Adabi wal-anhum la nan kabir. Kami itu yang sering membuat anak ini selalu melihat teman-teman kamu di sekolah. Huh? Ah? Kalau bukan kamu di dalam siapa lagi? Kalau kamu, misalnya kalau kamu bukan, bukan kamu yang di dalam ini, tidak mungkin anak ini bisa melihat teman-teman atau setan-setan atau jin-jin di sekolah. Karena masih ada kamu di dalam daripada anak ini, jadi dia bisa melihat itu Jin atau setan kamu yang selama ini dengan dia, Hah? jangan bohong kamu, jangan bohong. <tuh> nah, panas kan? Panas kan? mau dibacakan? Ah makanya bicara, bicara, oke, okay. bicara saja melalui tulisan anak ini ya cara saja supaya saya tidak akan membakar kamu saya ini sudah sakit hati dengan kamu ini masih ada di badan anak ini masih ada Hai hmm? tinggal kamu huh? tinggal kamu kamu laki atau perempuan Bicara saja, bicara saja. kamu laki-laki atau perempuan kamu laki atau perempuan Hai huh? Antaqan <Suzuk> Allahaladhi antaq kull shayin Antaqan Allahaladhi antaq kull shayin Antaqan Allahaladhi antaq kull shayin Antaqan ah. Allahaladhi antaq kull shayin Kamu laki laki atau perempuan? Kamu laki laki atau perempuan? Ah? Karena kamu masih ada di badan anak ini, makanya anak ini bisa melihat teman teman kamu, jin jin kabir di sana di sekolah. Coba kalau kamu tidak ada di badannya. Tidak mungkin dia bisa melihat, bisa merasa ya kan? ngaku kamu, kamu laki-laki yang suka sama dia Hah? Kamu laki-laki Kamu laki-laki Terus yang dia bilang tadi, laki-laki siapa itu? Teman kamu oh, Kamu siapa sebenarnya? Tuyul Kepala Siapa? Oh, kamu yang baru dari mana? Dari mana? Dari sekolah. Hmm. Oh, <coughs> kamu masuk di badan anak ini, atau dengan izin Allah saya memanggil kamu. Kamu duluan masuk. Kamu duluan masuk. Kamu masuk di mana? Di, di mana di sekolah? Kamu masuk di sekolah melalui apa? Kamu masuk melalui apa? Dari mana? Kamu masuk? Hah? Hmm? Melalui matanya, tangannya, atau mulutnya, atau hidungnya, atau kepalanya? Hah? Kepala? Melalui kepalanya? Kamu apa?